Halo selamat pagi apa kabar kamu semua Hari ini sedang viral yang namanya Amoy Humba nah, Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe Kalau sudah di subscribe kita masuk di facebook langsung kita temukan Amoy Humba namanya akun facebooknya Apa sih sebenarnya yang membuat dia viral Ya kita coba lihat oke okay. Ini adalah profil uh, resmi dari uh, Amoy Humba Coba kita lihat uh, pesan yang uh, dia muat status Yang dia posting ya. Ada beberapa kalimat yang bahasa Indonesia yang kurang baku Sehingga uh, beberapa netizen menjadi uh, tertarik Untuk melihat terus apa yang dilakukan si Amoy Humba ini Ya. Ini dia juga pernah live di salah satu grup Suma News. Coba kita saksikan sama-sama apa saja yang dia Sampai apa saja yang dia ucapkan? Jadi ada pelajaran ini Orang <laughs> pintar belum tentu. ngomong apa? Pintar-pintar amat. Orang lihat apa? Ya, jadi orang bodoh. Belum apa? Oh, saya bilang jangan lupa makan nasi jagung di anak ya. bakul aku, lah, aku jadi, bilang, itu uh, tetap aja menghargai Maaf ya yang khususnya ya, orang jangan dia. tersinggung. Oh, hari, -hari ini khusus. dia sedang viral dan menjadi trending. Belum ada Jadi kalau teman-teman mau melihat, <laughs> uh, langsung aku resmi, kalau ada namanya Lur, mana bisa, bisa diam-diam. Jadi banyak pria kangen, kaya. gitu itu kayak like mau spari. keluar pasang malam, mau bawa parang. Oh. <laughs> Yang bilang cuci-cuci kloset itu bagus dong dapat uang. Yang bilang banyak cuci-cuci kloset. Kau punya kloset di rumahmu, gak dicuci ke? aneh aja kok iya itulah yang membuat dia viral dengan penggunaan bahasa yang kurang baku sehingga dia menjadi viral teman-teman jangan lupa like, subscribe dan share video ini biar semuanya terhibur terima kasih